Mudah-mudahan Abang El selalu sehat Selalu bahagia Ini umroh tentunya hari terakhir Bunda Nasdi dan keluarga Doakan untuk mereka Persahabat yang mudah-mudahan selalu diberikan Kesehatan dan kebahagiaan Amin Di kolom komentar pun tentunya banyak sekali Tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun Sally.nuraini.75 Mengatakan Ya Allah kebesaranmu di balik ini semua, Allah hadirkan si mungil ganteng ini Buat jaga bundanya nanti Cepat tumbuh besar Ganteng jadi anak soleh ya Jaga bundanya ya Amin, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan Abang El menjadi anak yang soleh Menjadi penyemangat selalu untuk bunda lesti ke Ciora. Kemudian ada tentunya support dan dukungan dari Kak Ayarintanu Sembilan jam yang lalu mengunggah foto bareng bunda Lesti, namun ada sebuah kalimat caption panjang yang dituliskan. Di situ dikatakan, masih ingat banget ini ekspresi wajah Dede Lesti kejora yang polos, berbinar-binar, memilih cincin tunangannya Juni 2021 lalu. Kita sebagai wanita pasti menyambut suatu pernikahan adalah hari yang teristimewa seumur hidup sekali. It my heart to keep seeing the news tentang dede. Terutama kita sebagai wanita sangat tahu bagaimana keinginan dan perasaan untuk diperlakukan partner kita, terutama seseorang yang kita percayakan hidup bersama untuk selamanya. Wanita yang hanya ingin dicintai, dimengerti dan dihargai. Seorang pria sejati tidak mencintai atau melampiaskan melalui pelecehan, pemukulan, atau serangan verbal untuk dede dan wanita di luar sana yang mempunyai kasus yang sama. Just always remember, you are strong woman. Wow, Cici Yakin, kamu bisa melalui semua permasalahan ini dengan lancar dan tabah dan akan membuat dirimu menjadi jauh lebih hebat lagi. And always remember, that good always. Be with you Strong Keep passionate with your life Wow, luar biasa, persahabat ya Dukungan dan support yang diberikan Untuk Bunda Lesti kejora. Kita lihat juga, persahabatnya Jawaban komentar dari akun Helena Lim 899 Mengatakan, yang kuat ya buat dedeknya Terpukul banget, pasti Pasti, persahabat ya Bunda Lesti terpukul banget Kita nggak bisa membayangkan Bagaimana di posisi Bunda Ke Kejora Bunda Lesi emang wanita yang hebat Wanita yang sangat kuat Berikutnya disimak juga Persahabatnya ada sebuah kalimat komentar Yang diunggah oleh Moyang Lesfat26 Diripos kembali oleh akun emak-emak Kalimat komentarnya Sekarang baru paham Kenapa Teh Novi tiap kali posting Foto abang selalu bilang Anak solehnya bunda sampai banyak yang komen Kenapa nggak nyebut papahnya juga Aku paham sekarang Tenovi dan langsung mendapat jawaban dari Tenovi Tennovi mengatakan dengan kalimat pinter Wah, wow, ya jelas dan padat Wow ini komentar langsung diberikan oleh Tennovisabat ya? Kemudian, juga disimak ada sebuah artikel yang kita dapatkan kabar soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar dari akun beritanya netizen. Geger Raffi Ahmad ditelepon telepon Bilar, kalau kita salah ya harus akui, kita simak persahabat kalimat yang dituliskan. Lesti Kejora disebut telah dicekik hingga dibanding oleh suaminya, Rizky Bilar, sampai menjadi perhatian publik terbaru. Raffi Ahmad tampaknya turut angkat bicara soal kasus yang tengah viral ini. Raffi membongkar, jika baik Lesti maupun Bilar sempat menghubunginya dan sang istri. Sayangnya, Raffi Ahmad pun enggan membeberkan isi percakapan dengan Rizky Bilar. Bilar telepon gue, Lesti ke gigi, ujar Raffi Ahmad. Ya, intinya cuma nanya kabar doang, imbuhnya. Di sisi lain, pun sempat memberi nasihat ke Rizky Bilar soal masalah yang kini dihadapi bersama Lesti. Ia meminta sang pesinetron berbesar hati mengakui kesalahannya. Ia juga mengingatkan Bilar jika tidak ada manusia yang, yang sempurna di dunia ini. Kalau memang ada satu momen kita salah, ya kita harus mengakui salah. Namanya manusia kan? Memang tidak luput dari salah, tanda Srafi Ahmad. Dan kita lihat juga persahabat. Jadi kabar selanjutnya, ada kabar terbaru dan sangat menghebohkan. Setelah pemeriksaan, kabit humas persahabat ya, Bapak Endra Zulvan, ini langsung melakukan press conference persahabat ya. Setelah tentunya pemeriksaan kepada Rizky Bilar, kita mendapatkan informasi bahwa Rizky Bilar dari saksi akan ditanyakan jadi tersangka, persahabat ya. Dan tentunya. Netizen pun bersahabat ya, ini mengucapkan kata alhamdulillah semuanya nih bersahabat. kawal terus sampai baju oranye katanya. Kita tunggu saja kabar yang terbaru dari Bunda Lesi Kejora, bersahabat ya. Kita tentunya baru mendapatkan informasi langsung dari Bapak Indra Zulfan, bersahabat ya, di Flores Metro Jakarta Selatan langsung melakukan press conference setelah tentunya memeriksa Rizky Bilar, diinfokan, akan dinaikkan jadi tersangka dan akan tentunya menerima hukuman sekitar kurang lebih lima tahun penjara. Kita doakan saja yang terbaik untuk mereka, semoga ini juga menjadi pelajaran penting untuk banyak orang. Jangan tentunya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, apapun itu bentuknya. Kita masih menunggu kabar terbaru dan pastinya kabar baik dari Lesti Kejora, jangan kemana-mana.